Halo selamat datang di channel YouTube tips Sehat Alami Pada video kali ini Saya ingin memberikan informasi Mengenai cara menghilangkan jerawat Dengan menggunakan Susu Beer Brand Perawatan kulit wajah Memang akhir-akhir ini Menjadi tren di masyarakat Terutama di kalangan wanita Berbagai macam produk Seolah-olah Berlomba untuk mengeluarkan produk terbaru yang bisa menjadi solusi untuk berbagai permasalahan kulit. Mulai dari produk khusus untuk kulit berjerawat, kulit kering, hingga produk untuk mencerahkan warna kulit. Tidak heran jika banyak perempuan yang menginginkan kulit wajah bersih, cerah dan tanpa jerawat. Kondisi kulit wajah yang bersih dan sehat pun bisa memberikan rasa percaya diri pada seseorang. Bahkan, tidak jarang dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Namun sebenarnya, perawatan kulit wajah bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Mulai dari buah-buahan, berbagai macam rempah, hingga madu. Bahkan, Bahan alami seperti susu beruang pun dapat digunakan sebagai bahan alami untuk perawatan wajah. Tidak heran jika beberapa waktu yang lalu khasiat susu beruang ini sempat ramai diperbincangkan. Susu beruang memang mempunyai beberapa kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai akhir ya agar kamu dapat memperoleh informasi yang baik dan benar Manfaat susu beruang untuk wajah yang pertama adalah dapat mengatasi jerawat dan bekas jerawat untuk mengatasi masalah jerawat kamu dapat mencampurkan susu beruang dengan bahan alami lain agar dapat digunakan untuk mengobati jerawat seperti lemon dan kunyit sedangkan untuk menyamarkan bekas jerawat kamu bisa menggunakan susu beruang sebagai masker alami karena kandungan nutrisi di dalam susu beruang dapat bekerja sebagai eksfoliator alami yang mampu mengikis dan mengangkat sel-sel kulit mati dengan begitu bekas jerawat akan lebih mudah tersamarkan Setelah mengetahui berbagai manfaat masker susu beruang untuk wajah selanjutnya kamu bisa mempelajari cara penggunaannya Berikut adalah beberapa tahapan untuk membuat dan memakai masker susu beruang yang sangat mudah untuk kamu praktikan di rumah. Pertama, cucilah wajah kamu terlebih dahulu hingga benar-benar bersih sebelum kamu menggunakan masker. Jangan lupa untuk siapkan air hangat untuk mencuci muka di akhir nanti. Dan pastikan kamu juga telah menyiapkan susu beruang secukupnya untuk dijadikan sebagai masker. Jika sudah, ambillah kapas yang kemudian celupkan ke dalam susu beruang yang telah kamu persiapkan sebelumnya. Kemudian, usapkan kapas yang telah dicelup ke dalam susu beruang ke seluruh area wajah sambil dipijat secara perlahan. Fokuskan pijatan kamu di area T-Zone seperti dagu, kening, pipi, serta hidung. Setelah selesai, diamkan maskernya selama kurang lebih 15-20 menit hingga masker telah benar-benar mengering. Jika telah mengering, kamu tinggal membilas wajah kamu dengan air hangat yang sudah kamu persiapkan. Air hangat digunakan agar pori-pori wajah kamu menjadi lebih terbuka dan lebih mudah untuk dibersihkan. Setelah itu, basuh kembali wajah kamu dengan air dingin agar pori-pori wajah kamu kembali menutup. Sangat mudah bukan? Agar hasilnya lebih maksimal, kamu juga bisa mencampurkan masker susu beruang dengan berbagai bahan masker alami lainnya. Selamat mencoba!